Bagaimana cara menghilangkan bekas jerawat yang menghitam? Siapa yang tak kesal saat melihat bekas jerawat yang menghitam di wajah? Jerawat hingga kini masih menjadi permasalahan kulit yang paling banyak dikeluhkan, khususnya para wanita. Bila jerawat sudah muncul, berbagai cara pasti dilakukan untuk menghilangkan jerawat tersebut. Namun, rupanya bukan menghilangkan jerawat yang sulit. Bagian tersulit usai muncul jerawat pada wajah adalah menghilangkan bekas jerawat. Belum lagi, jika bekas jerawat tersebut mulai menghitam. Bila ini terjadi, maka perasaan tidak percaya diri dan frustasi pada penampilan akibat munculnya bekas jerawat yang menghitam seringkali akan muncul. Jika memiliki bekas jerawat yang hitam, bukan berarti bekas jerawat tersebut tak bisa hilang sepenuhnya. Lalu, bagaimana ya langkah tepat untuk menghilangkan bekas jerawat yang menghitam? Melansir kompas, moms bisa lakukan perawatan untuk menghilangkan bekas jerawat yang hitam dengan mengandalkan bahan-bahan alami berikut ini. Perawatan untuk menghilangkan bekas jerawat yang menghitam 1. Madu Tak hanya bagi kesehatan tubuh, madu rupanya juga berhasiat untuk membantu menghilangkan bekas jerawat yang menghitam. Hal ini karena madu memiliki kandungan antibiotik yang berhasiat untuk menyembuhkan bekas jerawat yang menghitam. Apabila ingin gunakan madu untuk menghilangkan bekas jerawat yang menghitam, moms hanya perlu lakukan langkah-langkah berikut ini. Oleskan madu pada bekas jerawat yang menghitam, tutupi dengan perban atau kain kasar, setelah itu biarkan semalaman. Bersihkan dengan air hangat di pagi hari. Lakukan perawatan ini secara berulang setiap hari sebelum tidur. 2. Perasaan lemon Moms juga bisa gunakan perasaan lemon untuk menghilangkan bekas jerawat yang menghitam. Pada perasaan lemon terdapat kandungan vitamin C. di mana kandungan vitamin C itulah yang berperan untuk mencerahkan kulit dan memperbaiki warna kulit. Selain itu, kandungan vitamin C juga efektif berperan sebagai agen depigmentasi dengan menurunkan formasi melanin. Jika ingin menggunakan perasan lemon untuk menghilangkan bekas jerawat yang menghitam, moms hanya tinggal mengoleskannya dengan cotton bud atau langsung menggunakan ujung jari. 3. Minyak Kelapa Bahan alami untuk menghilangkan bekas jerawat lainnya yang bisa digunakan adalah minyak kelapa. Kenapa minyak kelapa? Karena dalam minyak kelapa terdapat kandungan vitamin E dan asam lemak sehat yang mampu membantu menghilangkan bekas jerawat yang menghitam, Moms. Bila Moms ingin menggunakan minyak kelapa untuk menghilangkan bekas jerawat yang menghitam, berikut langkah-langkahnya yang harus diperhatikan. Oleskan minyak kelapa hangat ke bekas jerawat yang menghitam. Kemudian, pijat lembut selama 5 hingga 10 menit. Diamkan selama kurang lebih satu jam. Selanjutnya, bilas dengan air hangat. Lakukan perawatan ini secara berulang selama satu atau dua kali dalam beberapa minggu. Tak perlu melakukan perawatan mahal untuk menghilangkan bekas jerawat yang menghitam. Cukup praktikkan perawatan dengan beberapa bahan alami di atas. Dijamin, bekas jerawat akan hilang secara maksimal.